Doraemon, seri manga, atau anime Jepang yang sangat lele -le. Bercerita tentang robot manga, enggak Nah, di video kali ini aku akan coba untuk membedah beberapa teknologi yang dibawa oleh lele -le. Pertama, kita akan mulai dari benda kecil yang selalu kecil, yang selalu muncul di Dora Kecil Yaitu hai, hai, baling baling bang bang Satu hal yang pasti, bikin baling-baling bambu -bam itu belum mungkin Selanjutnya, kita masuk ke Make up-make up-make up Selanjutnya kita masuk ke pintu ke pintu ke pintu ke pintu ke pintu ke pintu ke pintu ke pintu. Itu dari pintu kemana saja? Itu kan sebenarnya simpel ya teman-teman. Cuman ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu, terus ada pintu. Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tapi... Api, apakah ini beneran bisa di dunia nyata Secara teori belum mungkin